kalau bakul itu senang ya? ini lo bulat nggak ada istilahnya nggak ada lanjutnya ini nah ini loh enak padat ya rasanya hmm. Halo bose ketemu lagi di channel cerita Tani kali ini kita akan bercerita tentang tomat Omega tapi primadona baru petani silakan subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Masa depan harus kita hadapi Hari ini harus kita syukuri Masa lalu harus kita maafi Kali ini kita sedang berada di Dusun Tanggulangin Desa Pandean, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang Berulang kali gagal dalam menanam tomat Kali ini Pak Wardi sukses tanam tomat Omega Tavi. Kini ia tak perlu pusing lagi cari varietas benih tomat yang akan ditanam kembali Baginya varietas ini lebih dari cukup memudahkan dalam proses budidaya Di samping karena sudah tahan gemini virus Tomat ini juga cukup tangguh ditanam di musim hujan Selain itu, tomat ini juga sangat disukai pedagang. Lalu, bagaimana pendapat Pak Wardi selengkapnya? Halo, Bosie. Perkenalkan nama saya, Suwardi dari Dusun Tanggulangin, Desa Pandian, Kecamatan Ngablak. Saya petani tomat. Saya mencoba tomat Omega Tavi dari cap kapal terbang saya bandingkan yang lain. Saya kan nanam dua satu petak dua ada sama ini. Tapi kalau sama-sama dia banyak, apa ketahanannya virusnya tahan ini karena yang banyak terserang karena apa daunnya kurang kurang hijau. Kalah hijau sama ini. Kemarin kan sama-sama tanam. Tapi yang cepat anu buah ini. 80 hari sudah Siap metik ini. Siap ya. Keritingnya alhamdulillah enggak. Aduh, enggak ada. Batang ini saya cari enggak ada yang anu lonyet busuk satu pun enggak ada. Buahnya itu kalau bakul itu senang apa ya? Ini loh, bulat enggak ada istilahnya kan? Enggak ada lancipnya ini. Kalau ya yang lainnya kan ada timbul lancip, bulat terus warnanya cerah bening. Ini kan bulat gini tadi jadi agak semuanya agak, hampir besar semua ini rata-rata ya 78 satu setelah itu kita berkunjung ke rumah Pak Siswanto selaku pengepul tomat di dusun Dalangan Desa Pandean Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang dan ini pendapat beliau yang bulat contohnya... iya contohnya ini ini bulat kan rasanya enak He -he. Kalau diginikan kan enak. Nah ini loh enak, padet. Ya rasanya hmm, bagus. Hmm. gantung pasaran minta ada yang minta bulat, ada yang minta lonjong. Tapi kalau yang lonjong itu nggak kadang-kadang krompong.